Kali ini kita tutorial memasak sendiri, ya guys. Ini kita siapkan cabai, masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Angka satu biasa. Jangan orang hidup sendiri kayak gini, gak ada yang masakin ya. Kita kan bawang, bawang putih satu, dan bawang merahnya dua. Kita kasih garam. segini aja ya para sahabat mau tahu masak apa ini masak sambal sambal ikan asin saatnya kita melembutkan mengulek mengulek ya sudah lembut kayak gini aja lembutnya maklum gak ada blender blendernya udah dipesan sih cuman gak datang datang pesennya soalnya dalam hati aja ini untuk masak sambal kalau masak nasi mah saya udah punya tukang masak nasi tukang masak nasi itu. Ya, kita siapkan ikan asin, ini ikan asinnya. Ikan asinnya digoreng dulu ya, sahabat ya. Ini udah aku goreng nih. Kita tuangkan minyak, minyak sudah saya tuang habis untuk menggoreng ikan asin itu. Kita hidupkan kompornya. Saatnya kita menggorengnya para sahabat ya. Nah kita mulai menggoreng. Jangan lupa kita tambahkan aji nemutu, sesukati sesuai selera. Satu bungkus pun bu, enggak apa-apa kalau so, kalian suka Begitu juga Sama mengasih garam Sesuka hati anda Sesuka selera anda Satu bungkus garam pun Enggak apa-apa Inilah tutorial Cara menyambal Dengan Wajar, setiawan bisa cerita. Oke, andal walaupun gini sombong. Ya, para sahabat, kalau cabenya udah kelihatan mateng, dengan Lupa kita kasih air ya nah, Banyak tuh airnya Ini namanya sambal berkuah Kita tunggu mendidih Setelah mendidih Maka kita akan Masukkan Ikan asin ini yang utama ini enggak perlu dikasih garam udah asin namanya aja ikan asin ya udah mendidih para sahabat kita masukkan ini ya ikan asinnya kita aduk kembali ikan hasilnya hidup lagi dia berenang lagi dia kalau dikasih air Kalau nggak dikasih air ya nggak bisa berenang karena hasilnya gitu kan berenang dia bagi yang suka mancing kita mancing di sini ya oke okay? <tuh> haha canda para sahabat kalau serius mulu nggak enak nih. sambil bercanda sedikit nampaknya itu sudah matang ya para sahabat kita matikan kompornya dan kita udah siap untuk melahapnya wah ini udah lapar banget ini nampaknya udah dua minggu lah nggak makan ikan asin maksudnya dua minggu nggak makan ikan asin kalau makan nasi tiap hari ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Fajar Setiawan disabilitas itulah tadi tutorial saya memasak ya berbagi, nak lo hidup sendiri, apalagi yang mau dibagikan kalau bukan pengalaman sedikit-sedikit. Nampak tua itu ya, kumis belum dipotong, belum dicukur ini, kelihatan tuanya. Ya jangan lupa para sahabat yang like, comment. saya memiliki manfaat walaupun hanya sedikit baiklah nampaknya segini saja video saya kali ini ikutin terus para sahabat ya salam dari saya Fajar Setiawan disabilitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh